ini kita akan membahas tentang ikatan ion jadi ikatan ion merupakan ikatan antara ion positif dan ion negatif dimana ion positif ini kecenderungannya adalah ke unsur logam dan ion negatif ini cenderungannya ke unsur non logam kenapa kok terjadi ikatan ion ini karena setiap unsur-unsur itu memiliki kecenderungan untuk mencapai kestabilan yaitu memiliki elektron valensi 2 atau 8 jika 2 maka dia disebut dengan duplet jika 8 maka dia disebut dengan oktet dalam ikatan ion ini akan terjadi proses serah terima elektron untuk mencapai elektron valensinya seperti ini misalnya unsur oksigen dengan nomor 8 nomor atom 8 Konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6 Oksigen ini, elektron valensinya adalah 6 Untuk mencapai kestabilan, maka dia itu harus menerima 2 elektron Agar menjadi 8 Akan dalam peristiwa ikatan ion, oksigen ini akan menangkap 2 elektron Adalah contoh soal tentang ikatan ion Contoh soal yang pertama itu ikatan ion yang terbentuk antara Mg dengan nomor atom 12 dan O dengan nomor atom 8. Di sini kita akan menggunakan cara yang simple, cara simple. Cara ini udah banyak digunakan ya. Jadi kita tidak perlu memakai mencari konfigurasi elektronnya dulu, tapi kita ingat. Harus ingat gas mulia Gas mulia itu ada Heboh Negara Arab Karena Serangan ranjau Dengan nomor atom 2, 10, 18 36, 54 Dan 86 kalau kita sudah ingat gas mulia ini Caranya adalah yang pertama Mg Mg tadi nomor atomnya adalah 12 12 Ini di gas mulia mendekati angka berapa Kalau kita lihat Maka dia adalah mendekati angka 10 Dikurang 10 Jadi ini mendekati yang ini Hasilnya adalah 12 kurangi 10 Hasilnya 2 maka dia mg plus 2 selanjutnya yang O nomor atomnya adalah 8 di sini akan 8 mendekati angka 10 juga kurangi 10 maka O 8 kurangi 10 itu hasilnya min 2 maka di sini min karena di sini sudah sama dua, di sini juga dua, dan satunya positif, satunya lagi negatif. Ikatan ion yang terbentuk adalah MgO. Contoh soal berikutnya, ada unsur Al dengan nomor atom 13 dan Cl dengan nomor atom 17. Maka kita tuliskan Al sama dengan 13 dikurangi 13 itu mendekati angka di sini 10. Hasilnya adalah 13 dikurangi 10, positif 3. Dan Cl hasilnya adalah 17, nomor atomnya 17, dikurangi 17 itu disini mendekati angka 18. Maka hasilnya adalah Cl disini min. Karena di sini angkanya adalah tiga dan di sini 1, maka dia belum sama. Agar sama, yang atas ini dikalikan satu dan yang CL dikalikan tiga Agar sama ini. Ini hasilnya adalah AL 3 plus tetap dikalikan satu Lalu yang CL dikalikan 3, hasilnya adalah 3 CL min. Maka ini sudah ketemu. Hasilnya sama dengan AL3CL 3 nya punya CL Sama dengan ALCL3